Saat anda membaca Al-Fatihah dalam salat, ada hadis kudsi. Hadisnya sahih. Di antara periwayat yang banyak kalangan para sahabat, termasuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Saya bacakan hadisnya, hadis kudsi. Hadathna qala, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis kudsi. Jangan sembarangan nih Jadi begitu, tadi saya katakan di awal, anda ingat Allah, Allah akan jaga anda dan memenuhi kebutuhan anda sekarang anda bacakan Alquran dalam salat saat salat masih berdiri masih berdiri baini wa abdi di lain Ala saya bagi salat itu ke dalam dua bagian wali abdi masal ma ada hak aku terhadap hambaku ada hak hambaku terhadapku kalau benar hamba ku menunaikan kewajibannya kepadaku maka aku akan berikan pada saat itu apapun yang dia minta ya Ita kalalah abdo dimulai jika seorang hamba membaca dalam solatnya Alhamdulillahirobbilalamin Alhamdulillahirobbilalamin Kalaulahu azza wa jalla maka kalimat itu akan dijawab langsung oleh Allah seketika Hamdanie Abdi hambaku sedang memujiku. Wahai rahim, jika hamba kau membaca hamba membaca rahim, jika hamba membaca rahim, jika hamba menjawab langsung rahim, dengan kalimat, "Asna membaca Abdi, hamba kau membaca rahim, jika membaca jika hamba kau membaca membaca rahim, jika hamba kau membaca rahim, jika hamba hamba Wahidah kata le Abdu. Jika seorang hamba membaca, Ia kana Ya, fa Abdu ni. Ia kana Abdu. Ya Allah, sekarang kami menyembahMu ibadah kepadaMu sebagai zikir untukMu. Ia kana Di Quran surah 20 ayat empat belas, sembah saya. Bagaimana menyembah? Ia kana Kami sembah. Kau sekarang, Ya Allah. Wahai kau Sekarang kami sedang punya persoalan. Kami mohon solusinya kepadamu. Perhatikan jawabannya. Kalau Allah azza maka Allah akan langsung menjawab seketika. Hada bayni wa abdi. Ini perjanjian antara Aku dengan hambaku. Wali abdi masal. Jika hambaku benar sholatnya sampai detik ini maka Aku akan kabulkan apapun yang ia minta sekarang. Karena itu ketika anda sholat. Sebelum anda sholat, itu dilekatkan kalimat permintaan, minta solusi. Silahkan cek. Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bisabri was-tainu Eh, orang-orang yang beriman. Tahu dari mana seruannya kepada orang-orang beriman? Buka lagi Al-Baqarah 153. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayuhalladzina amanu sta'inu was wassalat. Hei orang-orang beriman, yang sudah punya iman, Awas, karena yang sholat itu yang punya iman saja. Karena itu kalimat sholat pertama dipasangkan dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3, dia cek. Kalimat sholat terletak setelah kalimat iman. Jadi kalau anda sholatnya bawa iman, Allah pun akan memperhatikan anda. Yang jadi masalah kadang-kadang banyak orang sholatnya nggak bawa iman. Sholatnya bawa proyek, sholatnya bawa handphone, sholatnya bawa pulsa sholatnya bawa aktif di media sosial sholatnya bawa status sholatnya bawa arisan sholatnya bawa macam-macam sehingga ketika iman tidak dibawa dalam sholat bagaimana Allah memperhatikan anda kadang-kadang sholatnya jadi nyambi ketemu yuk kita bicara ini masalah bisnis Di mana? di alisan aja kok di alisan? sambil sholat asar sambil sholat asar Nah, jadi cek teman-teman sekalian jadi begitu anda benar ibadahnya kata Allah, masa sekarang apa yang dia minta nih saya kabulin, mau minta apa? makanya silahkan anda cek hampir semua bacaan dalam sholat isinya semua doa setelah dibuka dengan al-fatihah terbuka peluang anda minta apapun kepada Allah makanya kalau orang sadar dengan sholat dia akan bergeras untuk mengejarnya Orang sadar dengan manfaat sholat gak akan ditinggalin. Demi Allah saya katakan gak akan ditinggalin. Kenapa? Karena yang dijanjikan dalam sholat itu bukan capek ibadahnya. Tapi pengentasan segala kesulitan yang dialami. Di anda diminta sholat, saya, kita, itu untuk menyelesaikan kebutuhan kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Nih catat kalimat saya lagi. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah. Tidak sholat tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Yang butuh kita. Makanya semua bacaan sholat itu doa. Silahkan cek. Bak al-fatihah, ruku, doa, sujud doa, duduk di antara dua sujud banyak doanya, warbikfirli, warhamni, wajbuni, warfaani, warzukni dan seterusnya, minta rezeki, minta rahmat, minta pengampunan, minta perlindungan segalanya tu.